Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 6 dari 15 film India paling sedih. Sekarang saatnya kita bahas posisi 7 sampai 8. 7, Vana 2006. Mau nonton film India sedih terbaru 2019 tapi nggak ada yang bagus? Kalau gitu, mending tonton saja dulu film India berjudul Vana 1 ini. Film ini menceritakan tentang Zuni Alibek, Kajol, seorang gadis buta asal Hasmir yang jatuh cinta dengan seorang tour guide bernama Rehan dalam perjalanannya ke New Delhi. Berencana akan menikah, sayang sebuah ledakan hebat melukai banyak orang termasuk Rehan yang saat itu sedang berada di stasiun untuk menjemput kedua orang tua Zuni. Dikira sudah meninggal, tujuh tahun kemudian Rehan dipertemukan kembali dengan Zuni tanpa sengaja ketika dirinya yang sedang terluka mengunjungi sebuah rumah untuk meminta pertolongan yang ternyata adalah rumah Zuni 8. Gajini, 2008 Selanjutnya ada film bergenre action berjudul Gajini yang dirilis pada tahun 2008 silam ini berkisah tentang Sanjay Singhania, Amir Khan, yang menderita hilang ingatan setelah menyelamatkan kekasihnya, Panak Asintom Tukal, yang akan dibunuh oleh Gajini Dramatma Pradeprawat. Kondisi tersebut membuat ingatan Sanjay hanya mampu bertahan 15 menit saja sehingga dia selalu menulis apa saja yang dialami dan ditemuinya dengan cara mentato di tubuhnya. Berbekal tato yang menempel di tubuhnya tersebut